Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo what's up guys Balik lagi dengan gua Adi Sutup Di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground <fix> Shotgun Matai gun Di mana ada bahaya Di situ ada saya gua, <tik> gua <tik> <tik> <tik> Oke, pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan bahas tuntas info-info update terbaru dari game Free Fire nih cuy Mulai dari bocoran event baru dan cara mendapatkan masker ini Event interkambio murah meriah Dengan diskon besar-besaran cuy Sampai dengan bocoran Misteri shop terbaru 9.0 Dan masih banyak info update lainnya gitu kan Oke Yang pertama, ada info update kembalinya event baju bola cuy Nah, pada Free Fire server luar cuy, seperti Thailand Sudah merilis baju bola ini kembali cuy Dan rata-rata pada event tersebut Set bundle legend baju bola tersebut itu dijual menggunakan diamond cuy Dengan bentuk loot crate gitu Um, apakah secepatnya Free Fire Server Indo akan menyusul event Free Fire Server luar Untuk juga merilis kembali set legend baju bola piala dunia ini cuy Kita tunggu info lebih lanjut gitu kan cuy Oke. Okay. Yang kedua ada info terbaru dari set bundle atau jersey baru cuy Nah untuk set bundle atau jersey baru yang sudah pernah gue bahas atau share di video bocoran kemarin ya Ini kabarnya itu akan dirilis atau dijual dalam bentuk loot crate juga cuy um, Berarti kayak event baju bola tadi ya Hoki-hokian gitu cuy buat yang hoki ya Alhamdulillah buat yang nggak hoki ya bisa habis banyak diamond gitu kan Yang ketiga, ada bocoran pembaruan pada tampilan lobby game Free Fire. Nah, bisa kalian lihat ya, bahwa nantinya akan ada pembaruan pada menu atau fitur di sebelah kanan di lobi Free Fire. Cuy, yang keempat, ada event baru masker. Dan berikut adalah trailer dari eventnya Bagaimana cara mengikuti eventnya bang Nah caranya cukup mudah cuy Cukup kalian bermodalkan diamond ya kan Lalu kalian pilih kecepatan kendaraan kalian Ada yang 30 diamond Dan ada yang 150 diamond Ini ibaratnya itu kecepatan kendaraan kalian gitu kan Nah nantinya akan ada hadiah masker di setiap jarak yang kalian tempuh semakin besar jaraknya makin eksklusif pula dia maskernya cuy Yang kelima, ada event terbaru yaitu event intercambio Nah, pada event ini cuy, semua hadiahnya itu murah banget cuy Karena ada diskon besar-besaran pada event ini Menurut info yang gue dapat pada event ini kalian tidak bisa membeli hadiah atau itemnya itu sendiri cuy Melainkan harus melalui gift nggak um, jadi masalah juga sih Kan bisa kita saling give ke teman kita ya kan Jadi kita give apa yang dipengenin sama teman kita Dan sebaliknya gitu kan Lumayan lumayun ya kan cuy Apalagi banyak banget nih hadiah dan item-item yang ada pada event ini gitu kan Mantap dah Garena udah murah mudah lagi Tinggal beli, terus tulis ID teman kalian, cocok, harga gas gitu kan, cuy <laughs> mantap. Yang keenam, ada event terbaru VIP. Nah pada event 7 day VIP benefits ini cuy Yang artinya 7 hari bermanfaat sekali gitu kan Di event ini kabarnya kalian bisa membeli berbagai item Set bundle, skin tas dengan gold cuy Bayangin gak tuh beli item yang biasanya ada di shop pakai gold di event ini gitu kan Sangat wah sekali gitu kan terus ada berbagai skin keren yang infonya itu gratis cuy untuk kalian semua selama tujuh hari terus ada juga VIP kred yang dimana kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah keren dan menarik dan untuk mengikuti event ini itu cukup mudah sekali cuy cukup kalian berlangganan atau update now ke VIP dengan diamond 99 Um, menurut gua, ya, kalau rilis di server Indo, kemungkinan akan berbeda dari segi jumlah harga diamonnya, cuy. Karena, ya, harga diamon sekarang makin mahal, gitu kan, cuy? <tuk> Yang ketujuh, ada event baru, Diamond Box nah pada event ini kalian bisa mendapatkan 50-1000 diamond sesuai tingkat keberuntungan kalian dan event ini rilis hari ini di free fire server luar cuy dan dikabarkan akan juga rilis di server indo semoga kita semua hoki ya oke okay. yang ke-8 ada bocoran misteri shop terbaru 9.0 ini yang kalian cari dan komen-komen terus di kolom komentar ya kan bang bocoran misteri shop bang bang bahas misteri shop bang bang bang bang bang nah menurut cuplikan foto ini bahwasanya misteri shop selanjutnya itu hadiah utamanya atau set bandelnya ya kan itu memiliki desain mirip dengan bandel ini cuy tetapi berbeda dari segi warna iya enggak sih coba kalian komen dah emang mirip kan bandel laki-lakinya ini sama ini kalau gua pribadi sih agak enggak setuju ya kalau ini menjadi tema misteri, siap terbaru di T karena ya bosen kan? Kalau ada event atau set bandel yang temanya itu-itu aja, cuman diganti dari warna set bandelnya doang gitu. Kalau gitu mah pakai konflik juga bisa gitu kan, cuy. Daripada Garena meriliskan event-event lama gitu kan. Mending Garena itu menyediakan website atau tempat buat player-player Free Fire player yang mau memberikan saran tema, desain event dengan tema, serta desain yang fresh, gitu kan? Yang baru gitu kan lebih enak, cuy. Daripada harus meriliskan event-event lama gitu kan, biar nggak bosan aja gitu kan. Player-player yang dulu gitu. Jangan salah gitu kan, tidak sedikit loh dari banyaknya player Free Fire yang pinter banget ngedit, yang pintar ngedit desain atau tema banyak loh. Berikan komentar kalian ya mengenai info tema dari mystery Shop terbaru 9.0 ini ya, cuy. Sambil kita lihat info selanjutnya juga ya kan. Jadi tungguin aja info lanjutnya gitu kan. I don't wanna break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 Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua Bantu like biar gue makin semangat memberikan info-info terbaru seputar game Free Fire gitu kan Gue Adisi YouTube cabut dulu Sampai jumpa di bocoran dan info-info update terbaru dari game Free Fire selanjutnya Salam Update